saudara saudari sekalian, umat Keuskupan Pangalpina yang terkasih pada bagian berikut ini, saya ingin menjelaskan, menginformasikan lagi eh, khususnya tentang misi dan spiritualitas Keuskupan Pangalpina. Sekali lagi, ini bagian dari rumusan identitas kita ya, yang memuat visi misi dan spiritualitas. Tentang visi sudah saya uraikan pada bagian sebelumnya, sekarang akan disampaikan uraian tentang misi dan spiritualitasnya. Pertama, kita bertanya dulu, apa hubungannya antara misi dan visi? Apa kedudukan rumusan misi itu sebagai bagian dari rumusan identitas gereja, pangkal pina. Bukannya demikian, dalam buku kecil ini dikatakan sebagai bagian dari rumusan identitas kita, rumusan misi itu artinya dimengerti sebagai suatu konkretisasi begitu ya, atau pilihan pastoral strategis suatu jalan dan cara hidup yang diambil dengan maksud untuk mewujudkan visi, yaitu gereja yang pakusifatik dijiwai alam Tritunggal. Nah, misi ini maksudnya adalah untuk merumuskan pilihan strategis tertentu, jalan dan cara untuk mewujudkan visi.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 Berpihak pada yang miskin, transformatif, kekeluargaan, dan memberdayakan rumusan misi. Sekali lagi, ini dalam rangka membuat lebih konkret menunjukkan jalan bagaimana visi itu diwujudkan. Dalam rumusan misi itu tadi kita dengarkan komunitas basis gereja memiliki kedudukan yang penting. Mengapa demikian? Apakah itu kebetulan atau sesuatu yang memang merupakan pilihan yang dipertimbangkan baik-baik? Tentu saja, pilihan untuk melaksanakan KBG itu dilakukan oleh wakil-wakil umat dari semua paroki yang mengikuti sudah pada silode pertama, Kusupan Pandalpina, Tahun 2000 dan dilanjutkan lagi dalam seluruh kedua kuskupan penampilan tahun 2011. Sepanjang kurun waktu ini KPK telah menjadi prioritas utama bagi seluruh umat untuk mewujudkan misi dan misi kuskupan pada Alvinan. Jadi pilihan untuk memberi prioritas pada KPK adalah pilihan yang di sengaja dipertimbangkan baik-baik. Sebutkan beberapa contoh dokumen gereja universal yang berbicara tentang peran KBG dalam misi gereja. Jadi juga tentang KBG ini bukan hanya e, keprihatinan perhatian dari kesubahan kita saja, ya, tetapi juga merupakan e, perhatian juga dari gereja universal. Sejumlah contoh dokumen Gereja Universal yang berbicara tentang KBG adalah satu, Evangelii Non itu dokumen tentang evangelisasi pewartaan, uji yang ditulis oleh Paus Paulus Kenan. Yang kedua, misalnya, Christi Fidelis Laici, tentang awam, dari Paus, Yohanes Paulus kedua, dokumen lain, Redemptoris Missio juga dari Paus Yohanes Paulus kedua, atau juga dokumen Eklesia in Asia*, *Gereja di Asia*, juga dari Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi, sudah ya dokumen-dokumen dari gereja yang lebih luas universal yang juga berbicara tentang KBG. Pertanyaan berikut adalah hal-hal apa yang menjadi ciri-ciri pokok KBG? Ada empat ciri pokok KBG. Satu, para anggotanya hidup bertetangga, jadi berdekatan. Kedua, Sabda Allah sering kecil dan Ekaristi menjadi pusat hidup dari KBG-KBG itu ketiga para anggotanya melaksanakan misi perutusan Yesus Kristus atau dalam perupusan yang populer melaksanakan aksi nyata dan keempat KBG-KBG selalu terhubung dengan paroki empat ciri dari KBG Mengapa? Dan dalam arti apa membangun KBG? Anjuran misi. itu juga itu berarti sebenarnya kita mewujudkan gereja partisipatif seperti dikatakan dalam visi. Mengapa demikian? Karena keempat ciri pokok KBG tadi memiliki makna yang sejajar dengan ketiga aspek dari kerja partisipatif tadi ya. Jadi tadi ada tiga aspek berpusat pada Kristus, membangun pemuneo, melaksanakan visi. KBG memiliki empat sifat. Nah ini kalau kita lihat, punya makna yang sejajar. Misalnya, ciri KBG hidup bertetangga dan memiliki hubungan dan marah. Itu sejajar dengan aspek dalam visi. Dalam visi membangun pengundil. Ciri lain dari KBG, yaitu Sabda Allah dan Ekaristi yang menjadi pusat, itu juga sejajar dengan penulisan visi berpusat pada Kristus. Ciri KBG tadi, lain yang lain, yaitu melaksanakan aksi nyata, itu sejajar dengan aspek yang dirumuskan dalam visi, melaksanakan visi. Jadi dengan melaksanakan, mewujudkan KPG itu berarti kita juga sekaligus sudah mewujudkan gereja maksimatif seperti dirumuskan dalam visi. Pertanyaan mereka. bagaimana keempat ciri pokok KBG tadi, ya, hidup bertetangga, sering ngejil dan mekaristi, melaksanakan aksi nyata dan terhubung dengan paroki, dan tiga aspek gereja paksifatif dapat diwujudkan secara konkret berhadapan dengan konteks posupan pandang sekarang ini. Nah, itulah, dari situlah kita temukan rumusan tadi yang panjang pada awal yang dikatakan tentang misi itu. KBG pembangun KBG yang merupakan perwujudan televisi itu secara konkret mengingat keadaan dan tantangan lingkupan di konkretkan dirincikan dengan rumusan sebagai berikut yaitu menjadi KBG yang berakal pada iman dan ajaran gereja Nah, ini unsur perusahaan pada Kristus, inklusi dialog kekeluargaan, nah, ini ciri ketetanggaan dalam KBG, atau ciri pembangun kemudian dalam rumusan misi, peduli terhadap nikmat itu profetis, pihak pada yang miskin, transformatif, memberdayakan misi. Nah, ini sesuai dengan unsur KBG, yaitu aksi nyata, dan sesuai juga dengan perusahaan dan visi, yaitu melaksanakan perutusan. Itulah gambaran tentang apa yang menjadi misi Kewas kepan yang sekali lagi kedudukannya seperti itu. Dengan misi, rumusan misi itu ingin dikonkretkan, ditunjukkan bagaimana pilihan-pilihan cara kita untuk mewujudkan apa yang diluluskan dalam visi. Pasti ada satu hal lagi yang penting dalam mengumuskan identitas kita, yaitu berkaitan dengan spiritualitas. Ini lebih menyangkut semangat yang harus um, menyertai dari segala macam upaya-upaya kita untuk mewujudkan visi dan misi itu Harus disertai dengan semangat tertentu. Itulah yang dimeraikan dalam spiritualitas. Pertama, apa itu spiritualitas? Kata spiritualitas berasal dari kata kerja bahasa latin, spirara, yang berarti berhembus, bertiup, memberi semangat. Kata bendanya, spiritus, berarti semangat. Nafas hidup, roh, jiwa, sikap kesadaran diri, keberanian, jadi spiritualitas berarti sebuah gaya hidup, cara berpikir, cara merasa, cara bereaksi, berdoa, berkarya seseorang yang didasarkan pada kehadiran dan tuntunan Roh Kudus. Spiritualitas secara umum. Bagaimana spiritualitas kehidupan kita? Kita merumuskan bahwa spiritualitas usupan pantai Pinang adalah spiritualitas kemuritan satu dan amalah. Jadi Ada dua aspek: kemuritan dan amrah. Apa maksudnya spiritualitas kemuritan Inti spiritualitas kemuritan adalah bahwa kita menjadi murid yang ingin meneladani dan mengikuti Yesus Kristus Sang Guru. Jadi kita murid dari Guru, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang istimewa dari Sang Guru ini, yaitu bahwa Yesus Kristus ini yang adalah Putra Allah itu, yang istimewa dan penting sekali adalah bahwa Ia adalah Putra Allah, tetapi menjadi Menjelma menjadi manusia, inkarnasi itu menunjukkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang setia. mau bersedia datang, dan hadir di tengah kehidupan dan sejarah manusia. Nah, ini satu aspek pertama. Kalau kita mau menjadi murid, karena dua belas, dua dari guru yang seperti itu guru yang mau hidup di tengah tengah kita menjadi manusia. Maka sebagai murid kita juga mengikuti terhadap penjelmaan inkarnasi dari sang guru itu. Karena itu spiritualitas muridan berarti pertama-tama spiritualitas inkarnasi. Mengikuti sang guru Yesus Kristus yang pada waktu di dunia senantiasa berdoa di dunia. Maka kita juga sebagai murid harus juga tekun berdoa. Seperti guru kita ketika dunia juga tekun ke Di pihak, mengikuti semangat penjelmaan atau inkarnasi guru, berarti kita juga tidak boleh menarikkan diri dari dunia. Karena guru kita juga hidup berkarya di dunia, di tengah-tengah masyarakat yang memiliki berbagai macam tantangan dan persoalan. Kita perlu menjadi gereja yang berdoa seperti guru kita, sekaligus terlibat dalam perjuangan mewartakan gembira dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Spiritualitas inkarnasi berarti cara kita bertindak menandami wakilan Allah yang hadir dalam realitas kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Dalam Gaudium et spes nomor satu, dikatakan demikian, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Dalam mewujudkan spiritualitas kemuritan dan inkarnasi itu, sang guru kita memanggil kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa. Matius 5 ayat 48 Dan murah hati, sama seperti Bapa, murah hati. Ia memanggil kita semua untuk menjadi kudus dan tak tercelah di hadapannya dalam kasih mungkin aspek kedua dari spiritualitas kemulitan itu inkarnasi terlibat di dunia tapi juga disitulah kita dipanggil menuju kekudusan seperti dikatakan Paus Fransiskus dalam dokumen Gaudete Exsultate nomor 14 dan 34 kita semua dipanggil menjadi kudus dengan cara mengayati kita berdasarkan kasih anda seorang biarawan-biarawati, jadilah kudus dengan menghayati kaum dengan sukacita. Anda seorang yang telah menikah, jadilah kudus dengan mengasihi serta merawat suami atau istri. Kekudusan tidak membuatmu menjadi kurang manusiawi, karena ia merupakan perjumpaan antara kelemahanmu dan kekuatan rahmanmu itu spiritualitas kemuridan. Satu lagi spiritualitas hamba. Spiritualitas hamba Allah memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Inspirasi yang penting diambil dari kelompok yang biasa disebut kaum Anabim, An Sisa Israel. Para Anabim An ini adalah sekelompok kecil orang Israel yang tentang setia kepada panggilan Allah. Gambaran tentang kelompok ini kita temukan misalnya dalam kitab Nabi Zefahnya. bab 3 ayat 11 sampai 13, dikatakan demikian, Aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungmu yang kudus. Diantaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Yahweh, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang menggantunya. Dalam suratnya kepada jemaat di rumah Rasul Paulus juga menegaskan keberadaan kelompok ini. Roma 19, ayat 5, dikatakan demikian. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Orang-orang yang tergolong kelompok anabim ini menunjukkan sikap dan perilaku yang rendah hati sebagai hamba. Senantiasa biasa berharap pada janji-janji Allah yang setia dan taat kepada umum. Tokoh-tokoh yang kita temukan di sekitar kisah-kisah kelahiran Yesus juga adalah contoh kelahiran nabi ini. Sakaria dan Elisabeth, Simeon dan Hana, Yosef dan tentu saja Maria yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 35 Tentu saja saudara-saudara sekalian spiritualitas hamba Allah ini terutama e, mengacu pada Yesus Kristus sendiri. Sebagai hamba Allah ia taat kepada Bapaknya makananku ialah melakukan kehendak dia yang memutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Yohanes 4 ayat 34 aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang memutus aku Yohanes 5 ayat 34 Sikap utama yang juga melekat pada hamba Allah adalah sikap melayani dan berukur kerajaan. Yohanes 13, ayat 14, Jadi, jikalau aku membasuh hakim, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh hakim. Atau juga, Matius 9, ayat 13, dan pelajarilah arti firman ini, yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. kemuritan dan hamba Allah. Sekali lagi, untuk merangkum lagi tentang spiritualitas ini, apa yang menjadi ciri pokok orang yang mengandung spiritualitas kemuritan dan amalan. Pertama, spiritualitas kemuritan, inkarnasi, mengajak kita untuk senantiasa tekun berdoa, tapi sekaligus terlibat dalam karya perutusan di dunia. Di dalam dunia ini, kita berusaha memenuhi panggilan menjadi sempurna, Matius 5, ayat 48. Murah hati, Lukas 36, dan kudus, Efesus 1:4 ke kemuritan. Spiritualitas hamba Allah mengajak kita untuk menjadi putusan, saksi hamba yang taat kepada Allah, rendah hati, bersedia melayani dengan penuh kerahiman dan kemurahan hati. Kita selayaknya tampil sebagai pelayan dan bukan penguasa yang otoriter. Matius bab 20 ayat 25-26 Menunjukkan kerahiman dengan saling mengampuni. Lukas bab 17 ayat 4 Serta bermurah hati dalam memberikan pelayanan rohani, sakramental maupun pelayanan jasmani sosial karitatif. Lukas 2:1 ayat 4. Demikianlah, saudara-saudara sekalian, perayaan tentang visi yang merupakan upaya perwujudan cara-cara perwujudan bagaimana kita dapat mewujudkan visi dan juga spiritualitas kemuritan dan hamba Allah yang hendaknya menjadi roh semangat yang menyertai upaya-upaya kita mewujudkan identitas kita sebagai gereja keuskupan bahkan Tuhan memberkati